trik gacornya. Halo guys, kembali lagi dengan channel pasukan rungkat di sini. Hari ini gua bakal main slot gacor mahjong wise dua lagi dengan modal 100 ribu aja guys. Terima kasih untuk yang sudah nonton, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe juga. Selamat menonton! Aku takkan